Euro, USD bearish? Apakah akan melanjutkan, bias harian pergerakan Euro, USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga Euro, USD sedang berkonsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga euro USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.05835 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.06406. Sekian analisa forex untuk tanggal 6 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212